Selamat datang di channel Wong Sundo. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang penghambat dan pelancar rezeki. Di episode sebelumnya, saya sempat membahas tentang kunci rezeki. Maka, terkait rezeki ini, ada baiknya kita membahas juga tentang hal-hal yang menghambat rezeki. Dua malam yang lalu, saya mendengarkan sebuah rekaman ceramah dengan durasi kurang lebih satu jam. Lalu di dalam ceramah tersebut ada terselip tentang hadis yang menjelaskan hal-hal yang menghambat rezeki dan hanya dijelaskan kurang dari dua menit tanpa penjelasan detail. Hadis ini disampaikan oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Tholib, yaitu putra dari Sayyidina Hussein atau cucu dari Ali bin Abi Tholib atau cicit dari Rasulullah Alaihi Wasallam atau orang juga banyak mengenalnya dengan nama Zainal Abidin. Beliau lahir di Madinah tahun 659 Masehi, jadi sekitar 27 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam wafat. Saat itu ada yang bertanya kepada beliau Zainal Abidin yang minta dijelaskan hal-hal apa saja yang menghambat rezeki. Lalu beliau menjawab ada empat hal yang menghambat rezeki, yaitu pertama menampakkan kepakiran lalu yang kedua yaitu lambat tidur dan tidur setelah sholat subuh yang ketiga memandang kecil nikmat Allah yang keempat adalah banyak mengeluh di episode kunci rejeki sudah kita bahas bahwa kunci rejeki adalah silaturahmi maka penghambat rejeki juga saya pikir harus ada kaitannya dengan silaturahmi atau empat hal ini berkaitan dengan mental cara bersilaturahmi orang tersebut. Mari kita bahas satu persatu empat hal penghambat rezeki ini. Pertama tadi adalah menampakkan kefakiran, seperti apa sih menampakkan kefakiran ini, dan juga ada kefakiran yang tidak nampak. Sifat kefakiran yang tidak nampak ini, jika tarafnya sudah semakin kuat, maka akan muncul ke permukaan atau menampakkan sifat tersebut di perilaku kita. Sifat-sifat yang tidak nampak ini ada di taraf pemikiran atau pikiran sebelum mengambil keputusan untuk berucap atau melakukan sesuatu, perbuatan atau amalan, karena ada amalan baik dan amalan buruk, atau perbuatan baik dan perbuatan buruk. Tahap berpikir ini seperti pola pikir atau kebiasaan berpikir terhadap sesuatu hal. Nah ini yang nantinya akan menjadi sifat orang tersebut. Menampakkan kefakiran ini bisa kita lihat seperti mental mengemis, berebut barang bagian, rakus seperti orang kelaparan, manja atau tidak mandiri, sering meminta kepada orang lain, karena rakus maka jadi pelit, rendah diri yang berlebihan atau minder yang berlebihan karena unsur material atau kekayaan. Merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang kaya, malah juga diriwayatkan dalam sebuah hadis marfu', yaitu: "Dan barang siapa merasa rendah di hadapan orang kaya karena kekayaannya, subuh orang itu telah lenyap atau hilang dua 3 agamanya. Dan merasa rendah di hadapan orang kaya karena kekayaannya ini juga akan mempengaruhi dalam objektivitas keputusan dirinya menghadapi orang kaya, seperti ikut-ikutan bergaya hidup orang kaya, foya-foya." padahal ekonomi dirinya tidak memadai untuk hal itu. Hidup dengan penuh gaya, penuh gengsi, keputusan-keputusan hidupnya juga selalu disandangkan kepada gengsi terhadap materialisme, padahal martabat seseorang itu tidak ditentukan dari materialisme yang dia miliki. Sampai bela-belain untuk ngutang atau pakai kartu kredit, makin lama makin parah kalau diikuti. Makin lama dia tidak hidup di dalam realita hidupnya sendiri, dan itu sangat berbahaya sebenarnya kita bisa sering lihat contoh-contoh di kehidupan seperti ini seperti orang-orang yang berebut barang ketika ada pembagian gratis lalu mereka saling tarik-menarik barang tersebut sambil mencibir atau sambil emosi lalu ketika dia sudah dapat dia seperti sombong gitu ya mencibir orang lain yang belum kebagian atau yang gak kebagian dan mencibir ini itu menampakkan praktis terhadap barang tersebut atau juga mengantri untuk membeli satu promo barang yang seperti gadget ya mereka ini orang-orang kaya tapi juga punya mental kefakiran ini ini bisa disebabkan karena kesukaan kepada barang-barang atau produk-produk materialisme biasanya untuk menyuburkan gengsi atau sombongan dirinya contoh lain juga seperti kepengenan gitu orangnya ada orang makan ini pengen lalu ada orang punya barang itu juga ikut pengen gitu nah ini juga awal dari sifat-sifat tersebut kemalaman nanti dia akan minta minta dong melihat ada orang makan minta kalau ada orang punya barang itu juga dia minta juga nah ini sif awal sifat-sifat dari minta-minta itu mungkin awalnya minjem ya ada orang pakai sepatu bagus minjem ada yang pakai baju bagus minjem juga dia nggak ngerasa pede kalau nggak pakai baju bagus juga awalnya minjem minjem lalu lama-lama yaitu minta-minta gitu nah ini dari sifat materialistis kalau masih kecil tanda-tandanya seperti merengek-rengek kalau minta dibeliin barang karena teman-temannya ada yang pakai itu lalu merengek juga ke orang tuanya wajahnya cemberut kalau nggak dikasih kalau nggak dipenuhi nah, ini makanya sifat ini harus dibasmi sejak masih kecil salah satunya ya dengan tidak memanjakan anak lalu juga merasa rendah diri kalau terhadapan dengan orang kaya atau pejabat rendah diri ini ya gak boleh kalau untuk mawas diri sih boleh-boleh saja ya minder yang masih dalam toleransi tertentu itu boleh tapi kalau sudah rendah dirinya karena melihat kekayaan orang lain ya orang-orang kaya nah ini yang tidak boleh nah rendah diri ini bisa juga diakibatkan ditanamkan dari masa kecil seperti menerima pemberian atau sedekah yang sepertinya tidak seperti itu tidak seperti sedekah tapi cara tidak sengaja rasa rendah diri ini tertanam pada diri anak tersebut maka ketika anda diberi kemampuan untuk bersedekah janganlah sampai merendahkan diri si penerima sedekah ini seperti ketika misalkan acara yatim piatu lagu anak-anak yatim piatu ini harus suntangan harus berbaris ya mengantri untuk menerima amplop isinya uang atau baju sarung gitu Kenapa tidak dibagikan saja langsung tanpa harus berbaris dan suntangan segala seperti itu. Nah ini salah satu contoh yang merendahkan diri anak-anak yatim piatu tersebut. Yang nantinya akan tertanam dan malah akan menjadi subur di dalam diri anak-anak yatim piatu ini hingga dewasa. Dan malah di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang anak yatim dan harus memuliakan anak-anak yatim. Ada juga orang-orang yang bersedekah lalu di lalu dia pasang di media-media sosial. Mungkin karena ingin dikenal dermawan, tapi dengan cara menjatuhkan martabat orang lain, pria dan sombong dalam bersedekah. Bersedekahlah dengan cara yang baik dan benar. Jangan menghancurkan martabat orang lain, dan jangan menanamkan rendah diri pada orang lain. Oleh karenanya, keluarga Nabi Alaihi Wasallam itu tidak boleh menerima sedekah. Lalu yang kedua adalah lambat tidur dan tidur setelah sholat subuh. Ini tanda bahwa dia tidak mempunyai rencana atau tujuan untuk hari besok. Makanya dia tidur terlambat dan tidur lagi setelah sholat subuh. Ini tanda orang tersebut adalah pemalas. Kalau sesekali itu tidak apa-apa. Misalkan harus ada yang dikerjakan hingga larut malam, itu tidak apa-apa. Karena itu tandanya dia ada sesuatu yang harus dikerjakan, harus diselesaikan untuk besok. Biasanya orang yang sudah sholat subuh itu kondisinya menjadi segar karena terkena air wudhu. Apalagi kalau di desa-desa airnya dingin akan membuat segar Jadi kalau ada orang yang tidur setelah sholat subuh Maka biasanya karena rasa malas Dan tidak mempunyai rencana atau tujuan yang akan dikerjakan di pagi itu Jika sifat malas ini tumbuh subur dalam diri seseorang Ini lambat laun akan membunuh inisiatif dan kreativitas orang tersebut Diawali dengan berkurangnya inisiatif beraktivitas Semakin lama inisiatif berpikir pun akan hilang jika inisiatif berpikir sudah hilang, maka akan sulit untuk mencari ide-ide gagasan untuk beraktivitas dan hal lainnya. Terlebih jika dia tidak mempunyai rencana atau tujuan untuk hidupnya, karena hanya orang-orang yang mempunyai rencana dan tujuan yang dapat maju, yang dapat berkembang dalam kehidupannya. Terkait hal ini, saya akan bahas lebih detail di episode yang lain. Lalu yang ketiga adalah memandang kecil nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dapat dijabarkan bahwa orang tersebut tidak bersyukur, tidak amanah, tidak menjaga atau memelihara rezeki, boros, dan sering berfoya-foya Bersyukur itu tidak hanya cukup mengatakan Alhamdulillah lalu selesai Tapi juga seluruh keputusan dan perbuatan yang menunjukkan bahwa kita bersyukur atas nikmat Allah Contohnya, apik dalam menggunakan barang, lalu memelihara barang yang dipunyai Apik dalam mengelola keuangan Rajin dalam bekerja, rajin dalam bersekolah, memanfaatkan waktu ketika sehat, dan ketika muda, memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan waktu yang lapang, memanfaatkan kemampuan yang lapang, dan lain-lain. Maka, orang yang bersyukur itu malah akan memperluas silaturahmi untuk membuka jalur-jalur rezekinya, dan sebaliknya, orang-orang yang tidak bersyukur tersebut malah akan mengurangi dan merusak silaturahmi jalur-jalur rezekinya sendiri. Lalu, yang keempat adalah. Banyak mengeluh Banyak mengeluh ini ciri dari orang yang punya pola pikir Apa yang dia punya itu selalu kurang Selalu tidak memuaskan dia Dan kalau dia disalahkan oleh orang lain Dia selalu mencari banyak alasan Selalu aja ada alasan untuk membenarkan tindakannya dia Apa yang dia punya selalu salah atau kurang Yang dia lihat adalah kekurangan-kekurangan dari pihak di luar dirinya Nah ini ciri yang akan membawa orang tersebut akan kehilangan inisiatif dan kreatif juga dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Yang dia lihat adalah aib-aib atau kekurangan-kekurangan yang membuat dirinya tidak melakukan apa-apa pada akhirnya. Dan malah tidak melihat ke dalam dirinya sendiri untuk bisa berkembang, untuk bisa berpotensi lebih besar dengan kemampuan yang ada, dengan keterbatasan yang ada. Ini yang akan menghambat rezekinya karena dia sendirilah yang akan menghambat dengan kebiasaan atau sifat banyak mengeluh ini Hal ini pun sama, bisa tertanam sejak anak-anak jika anak-anak itu terlalu dimanjakan Akhirnya sampai dewasa pola pikirnya akan terbentuk seperti itu Tidak bisa berinisiatif jika kondisinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Tidak bersemangat, jika ada hal-hal, ada kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasinya dia akhirnya yang keluar hanya keluhan-keluhan tapi tidak melakukan apa-apa pada akhirnya dan kalau ada yang menyalahkan dia, dia pun akan segera menyalahkan kondisi tersebut jadi banyak alasan memang dalam melakukan suatu pekerjaan memang kalau ada satu alat yang bagus membantu banget untuk melakukan pekerjaan tersebut memang akan lebih membuat nyaman untuk mengerjakan pekerjaan tersebut tapi bukan berarti jika itu tidak sesuai ekspektasi lalu malah jadi tidak bisa bekerja apalagi sekarang zamannya teknologi jadi kalau misalkan teknologinya tidak sesuai ekspektasi dia keinginan dia maka dia malah mengeluh banyak sekali alasan-alasan ya, itu yang bersugesti buruk untuk orang tersebut untuk melakukan sesuatu pada akhirnya ini akan menghambat dirinya untuk berkreasi yang akhirnya akan ketinggalan dari orang-orang lain Nah itulah yang bisa saya coba jelaskan dari perspektif saya mengenai empat hal penghambat rezeki yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Lalu mungkin dari Anda ada yang bertanya, lalu harus bagaimana dong supaya rezekinya tidak terhambat? Atau bagaimana rezekinya supaya lancar? Yaitu dengan membuang sifat-sifat yang mempengaruhi empat hal penghambat rezeki tadi maka dengan sendirinya rezekinya akan lancar, insya Allah. Yaitu yang pertama, jangan memelihara sifat rendah diri, jangan materialistis. Ya, biasa-biasa saja lah, butuh ya butuh, tapi jangan sampai materialistis. Nilailah material atau barang sesuai dengan fungsinya atau kebutuhannya, jangan karena gengsinya. Dan jika Anda diberi kemampuan untuk bersedekah, Sebelum Anda bersedekah, maka Anda harus meluruskan niat dulu Supaya cara dan ucapan Anda tidak merendahkan diri orang yang menerima sedekah ini Atau Anda rubah menjadi bentuk hadiah Karena biasanya hadiah ini tidak memandang rendah pada penerima hadiah Tapi malah sebagai sebuah penghargaan atau kenang-kenangan Atau memberikan bikisan, lebih seperti sharing, berbagi Bukan dalam bentuk sedekah, karena kalau sedekah itu ada kecenderungan Anda berpikir, Anda merasa bahwa diri Anda merasa lebih tinggi daripada orang yang menerima sedekah tersebut, setidaknya dalam bidang ekonomi. Dan malah saling memberi hadiah ini dianjurkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu, untuk yang kedua, untuk melancarkan rezeki ini, Anda harus mempunyai target atau tujuan, baik tujuan... Jangka panjang ataupun tujuan harian Ini yang biasanya membuat orang untuk giat dari mulai pagi hari hingga malam hari Sibuk karena punya target dan tujuan yang ingin dicapai Terkait target dan tujuan ini akan saya bahas lebih detail di episode video lainnya tentang cita-cita Lalu untuk yang ketiga yaitu Anda harus bersyukur dan memanfaatkan apa yang Anda punya Serta memelihara apa yang Anda dapatkan dan Anda gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan untuk yang keempat, Anda harus berinisiatif dan kreatif dalam segala hal. Jangan mudah menyerah karena keadaan. Justru Anda harus memperbaiki kondisi tersebut dari potensi Anda sendiri, bukan dari pihak luar atau orang lain. Dan jika Anda sudah mempunyai anak, jangan membiasakan memanjakan anak. Didiklah anak mempunyai keterampilan-keterampilan baru, kemampuan-kemampuan baru, di luar dari yang didapatkan dari program-program sekolah. Dengan begitu, nanti anak-anak akan mengetahui kemampuan dirinya sendiri, dan meyakini kemampuan dirinya, juga batas-batas kemampuan dirinya, sehingga mereka akan mencoba menggali potensi mereka untuk bisa dan tidak mudah menyerah. Setelah Anda berhasil menghilangkan penghambat-penghambat rezeki ini, barulah Anda dapat memasuki dunia rezeki melalui pintu-pintunya dan Anda dapat membuka pintu-pintu rezeki itu dengan kuncinya, yaitu silaturahmi. Baik dengan melamar pekerjaan, lalu bekerja pada perusahaan orang lain, ataupun Anda membuka usaha sendiri, sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang Anda kuasai. Dan teruslah lawan penghambat-penghambat rezeki tadi, dan tingkatkan silaturahmi Anda, sehingga Anda dapat terus berkembang dan membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya.